Tak terasa, kita sudah melewati tahun 2021 yang penuh dengan warna, meski warnanya cenderung kurang cerah di dua tahun terakhir ini, karena hampir seluruh dunia lumpuh akibat pandemi COVID-19, bersamaan dengan revolusi industri yang mendisrupsi berbagai sektor perekonomian dunia. Namun, kita harus patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan hidup, masih mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai fasilitas yang kita miliki, Tahun ini, saya kembali lagi mendengar kemerihan pesta kembang api yang menghiasi langit-langit di kota Semarang. Hampir seluruh kabupaten yang ada di kota Semarang terlihat hidup kembali dari isyarat kembang api yang meletus indah di atas kota-kotanya. Fenomena itu sempat hening selama dua tahun terakhir karena kita harus berjuang melawan dan mawas diri dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari wabah Covid-19 yang melanda dunia saat ini kemeriahan malam tahun baru kemarin bukan berarti perjuangan melawan COVID-19 sudah berakhir karena pemerintah saat ini masih tetap menghimbau untuk menjaga protokol kesehatan dengan ketat untuk itu mari kita tetap memakai masker ketika keluar rumah menjaga jarak dan segera melakukan vaksin untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 agar perekonomian dan mobilitas kita kembali pulih sehingga kita dapat lebih mudah mencapai resolusi-resolusi hidup yang kita susun di awal tahun baru ini yang penuh dengan kelihatan optimisme. Resolusi merupakan istilah yang kerap kita dengar, khususnya saat memasuki tahun baru. Secara harfiah, resolusi adalah keputusan tegas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Istilah ini juga bisa didefinisikan sebagai tindakan untuk mengakhiri atau menyelesaikan diri dari masalah. Sehingga resolusi dijadikan sebuah harapan, cita-cita, dan target yang ingin kita capai agar menjadi lebih baik atau sebagai penyempurna dari capaian-capaian yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. Meski resolusi terkesan sebagai solusi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, faktanya berdasarkan survei yang dilakukan oleh seorang psikolog dari Inggris, Richard Wiseman, yang diambil dari sekitar 3.000 orang responden, menunjukkan sebanyak 88% responden gagal mewujudkan resolusi Tahun Baru mereka. Padahal pada awalnya, dari 52 responden meyakini mampu mewujudkannya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa menuliskan resolusi perlu komitmen yang kuat dan prinsip yang kuat untuk mencapainya. Di video kali ini, saya tidak akan membahas tentang teknis dalam menyusun resolusi, melainkan menyampaikan infrastruktur-infrastruktur dalam membangun resolusi hidup yang kuat dan realistis kemudian di video selanjutnya saya akan mencoba membahas penyusunan resolusi hidup secara teknis dengan membedah teori hirarki kebutuhan manusia dari Abraham Maslow dan mencoba menyesuaikan dalam kondisi saat ini agar kita tetap mampu bersaing di era digitalisasi yang penuh dengan perubahan dalam hal penyusunan resolusi saya perlu menyampaikan prinsip-prinsip dari Mahatma Gandhi yang menurut saya terdapat tiga ciri kunci dalam hidup, yang bisa ditiru dan memperkuat komitmen kita dalam mencapai resolusi yang telah kita susun. Yang pertama, self-awareness, atau kesadaran untuk berusaha lebih baik dengan memperhatikan pikiran, perilaku, perkataan, serta perasaan diri sendiri. Dengan kata lain, self-awareness merupakan sikap untuk menggali dan memahami diri sendiri. Kesadaran tentang kemanusiaan kita sekaligus kelebihan-kelebihannya dan juga kelemahan-kelemahan kita serta batasan-batasannya Termasuk identitas yang melekat di diri kita, amanah-amanah yang kita jalankan, dan lain sebagainya Hal itu merupakan langkah pertama yang harus dipahami sebelum menyusun resolusi di kehidupan kalian Agar kita dapat mengimplementasikan resolusi yang telah kita susun dengan lebih jelas dan akurat karena mampu menggambarkan langkah-langkah yang harus dijalani sesuai dengan kemampuan yang kita miliki termasuk peran yang sesuai dengan identitas yang melekat di diri kita serta mampu menjaga dan menjalani amanah-amanah yang ada dalam kehidupan kita yang kedua self control kemampuan dalam mengendalikan diri kenapa ini penting? karena kalau sudah mengenali diri menyadari diri untuk mengimplementasikan resolusi pengendalian diri sangat perlu dijalankan dalam berjalan kita harus tahu kapan ngerem, kapan ngegas, kapan jalan, kapan harus berlari, kapan kita harus bersemangat dan berjuang, kapan kita harus sabar menunggu dan bertawakal. Dalam hal ini, kita butuh kebijaksanaan, kita butuh wisdom, dan nalar yang panjang karena banyak di antara kita tidak berhasil, bukan karena tidak mempunyai kemampuan, tetapi salah memahami timing, salah waktu dalam bertindak. Terkait self-control. Ada quote yang menarik untuk saya sampaikan. Jika engkau seorang diri, jagalah hatimu. Jika engkau bersama seseorang, jagalah lisanmu. Jika engkau diminta makan, jagalah perutmu. Jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Yang ketiga, harmoni with aja. Hidup yang selaras dengan alam. Prinsip utama dalam Stoikisme adalah hidup yang selaras dengan alam. Psikisme menekankan bahwa manusia yang hidup selaras dengan alam adalah makhluk yang bernalar Hidup yang sesuai dengan desainnya atau fitrahnya Dimana sang pencipta akan selalu peduli pada makhluk ciptaannya Hidup yang penuh dengan kebijaksanaan akan membawa kebahagiaan dalam diri kita Alam semesta akan berjalan secara harmoni jika kita hidup harmonis dengan alam Semua hal yang terjadi pasti ada alasannya Hal baik atau buruk sekalipun sudah diatur oleh kekuatan yang lebih besar dari segala yang ada di alam semesta. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita sendiri. Apapun di luar ini merupakan hal eksternal di luar kendali kita. Karena itu, hal yang bisa kita kendalikan adalah penilaian terhadap hal-hal eksternal yang ada di dalam hidup kita. Hal eksternal yang dimaksud adalah peristiwa, situasi, atau tindakan dan perilaku orang lain terhadap kita. Kita hanya bisa memastikan bahwa tindakan dan perilaku kita sesuai dengan resolusi yang kita susun, dalam lingkup kendali kita. Untuk itu, berdamailah dari hal-hal di luar kendali kita, dan fokuslah terhadap tujuan utama dari resolusi hidup yang ada dalam kendali kita. Saya akan menutup prinsip terakhir ini dengan quote dari seorang teolog, Reinhard Niebuhr, Berikan saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah Keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah Dan kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya Semoga video ini dapat menjadikan gambaran akan pentingnya sebuah prinsip dan komitmen Yang mendasari diri dalam menyusun dan merealisasikan resolusi di kehidupan kalian Akhir kata, saya Wiharja sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya